Jangan tinggalkan ayat kursi lepas solat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis solat kan ada zikir-zikiran, istighfar, subh, tasbih tes, dan lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, Laisa bainahu wa bainal jannati illa aniamun. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga, kecuali menunggu mati. Cuma baca Al-Kursi. Dan ketika mau tidur.